Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal Fitnah Dajjal ada dua Ada Dajjal dan Masyid Dajjal Dajjal misal Ada Masyid Dajjal, beda Kalau Masyid Dajjal itu makhluknya Tanda akhir zaman Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal Contoh Kita ambil misalnya di hadith Riwayat Muslim Di kitabnya halaman 111 jilid pertama di paling kiri sebelah atas bab yang keempat 4 hadis nomor 6 riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kalau ingin mirip bukunya cari syarah saya an-saya uh, muslim syarah imam an-nawawi saya punya 9 jilid warna biru dongker cetakan tahun 2002 saya beli 26 Juli di Husainiyat di Mesir cetakan Darul Hadif lihat baik-baik hadisnya saya di akan datang aleikum pada kalian semua di akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjalune kedabun. Disebutkan dajjal, jama' lagi bentuknya. Para dajjal, dajjal, kedabun yang terbiasa berdusta. Baik, apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat Wa'ilulil Mukhid di para pendusta orang jahiliya curang dalam bisnis, turun ayat wailul mutaffifin, bukan urusan itu dustanya yuhadithunakum bima lam tasma'uhu yasma'unahu mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan, keluar dari tuntunan agama, jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget ikutan kaget Nah teman-teman diantara makna dajjal itu membuat fitnah, fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada kata Allah itu bukan bentuk dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik saya mau tanya pada anda kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat bisa mempengaruhi pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan ini salah satunya orang-orang pintar tapi dengan kepintarannya dibicara masalah-masalah agama, tapi tidak ilmu, tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget, jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, itu akan ikutan kaget. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204-207, paling kiri sebelah atas. Di antara manusia, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati. Mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama, ya, sama menuju pada Tuhan yang satu, mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama. Gak ada bedanya pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar Kaget pak Bahkan waktu ada bukunya Fikilintas Agama Saya beli saya lihat Allahu Akbar Ulama Syafi'i caci maki, Macam-macam maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini Saya baru Allah Allahu Akbar Kita bermohon kepada Allah kebaikan Jangankan kita Kalau orang dulu termasuk jahiliyah Dengar kalimat ini Ikutan kaget pak Saya kasih contoh gini, Dulu beberapa utusan pemuka datang pada nabi malam-malam kata mereka ya Muhammad sallallahu alaihi kita kita memang beda lihat kalimatnya kita memang beda di mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih gini aja nih kami malam ini nyembah Tuhan kamu kamu besok nyembah Tuhan kita setelah kalimat ini keluar turun satu sorah kuliah ayu hal kafirun katakan hei orang-orang kafir kafir itu dari kata kafara kafara diserap ke dalam bahasa Inggris di cover ya bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab gula sugar dari sukar kopi kafi, kohwa dari kawah kucing cat dari kitten kitten itu kucing rumahan ya kitten kalau kucing liar hurrah kecilnya hurairah kucing rumahan diambil cat sekarang jadi Kitty kucing rumahan Hello Kitty jadi spray jadi bantal di macam-macam. Yeah. <tik> kembalikan cover cover tertutup yang tertutup orangnya kafir yang menutup diri jadi misal ini misalnya spidol tertutup begini ini cover ada cover tertutup buku ada covernya isinya tidak bisa kelihatan kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya? Kelihatan saya. Ada penampakan, ya kan? Nah itu. nah ini kafir. kafir orangnya kafir. Kafir itu yang menutup diri sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini, ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, berti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar. Maksud saya gini, zamannya agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak tahu bahasa Arab, gak fasih bahasa Arab, disebut kafir, apa? Masya ah, Allah. Kita, kita masih lembut, Pak. Kita tuh halus, Islam tuh halus. ya. di Mohon maaf, antum tuh makhluk halus, sebetulnya, lembut. Baik, lembut, baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Eh, makanya sama orang lain lembut kita pun kalimat-kalimatnya lembut coba bandingkan saya punya koleksi beberapa kitab yang lain tapi nggak perlu saya sebutkan di satu kitab orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba tersesat lagi domba-domba yang tersesat kita masih halus tuh menggunakan kata kafir tapi ini perbandingan Dan kalau tidak sepakat kita dialogkan ya dia, dia jangan cepat marah di saya pulang dari sini jadi tersangka lagi gitu nah, sekarang lihat kata orang jahiliyah kita memang beda sejahiliyah jahiliyahnya. dia mengatakan kita beda kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliah dia mengatakan semua agama sama itu kalau kedengaran orang jahiliah ikutan kaget mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliah mengatakan kita beda makanya ketika risalah Islam datang mereka merasa ini beda ada perbedaan ada penolakan dari mereka karena berbeda orang sekarang tiba-tiba masya Allah saya katakan kepada anda maaf ya yang bilang semua agama sama itu pintar atau bodoh? Oh. Doh. baik gelarnya ada nggak? Mana ada orang bodoh punya gelar? S1, S2, S3, masya Allah, sampai s yang banyak, dingin, macam-macam belajar keluar dan sebagainya, tiba-tiba pulang-pulang, mengatakan semua agama sama. Baik ini menunjukkan ada nah, sesuatu yang salah di situ. Nah sifat-sifat ini disebut oleh Nabi Alaihi Wasallam sifat-sifat yang tidak baik yang hanya dimiliki oleh Dajjal. Makanya pada orang-orang seperti ini, kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa satu. Quran Surah keempat ayat 140 ingat bukan mencela, bukan menghina, bukan macam-macam lihat ayat Qur'annya Wa fil kitab. telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Qur'an surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah awas ya, jangan dipotong kalimat saya saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal awas hati-hati, nanti muncul tag di dalam Youtube misalnya Dajjal, <laughs> Masya Allah muncul ini, ini, in, in. tidak lihat, saya turunkan sampai yang terakhir lihat, Qur'an surah 4 ayat 140 Wa fil kitab. telah tetap ketentuan dalam Al-Quran <San> Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Qur'an atau mengolok-olok isinya, mengolok-olok, mengingkari macam-macam, membelok-belokkan dan sebagainya sampai ke level yang tadi, lihat baik-baik. Fala -baik. mahum Satu kata Quran cukup, jangan buang-buang energi untuk mencela, membuli dan sebagainya, cukup tinggalkan mereka. Sudah antum terlalu buang energi antum yang mahal lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka, gak ada kerjaan jangan kasih panggung kata al -Quran. Ceramah nggak usah diundang, bukunya gak usah dibaca radio gak usah didengar, gak usah didengar isolasi dulu, dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian bukan untuk menendahkan yang dimaksudkan supaya dia sadar, saking sayangnya Allah hatta yahudhu fi hadithin sampai dia sadar bahwa dia isolasi orang lain itu Tuh karena ada yang menyimpang dari dirinya bisa king sayangnya Allah tetap diberikan hidayah cuman mau ngambil atau enggak sampai dia tobat, kata-katanya baik baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat dajjal sifat itu harus tak keluarkan kalau kita sayang dengan saudara kita kita doakan dia, tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia tinggalkan idham kalau antum ikuti mereka dengarkan pernyataannya ikut kelasnya, baca bukunya lama-lama antum seperti mereka juga nantinya solat gak dikerjakan akan di tempat ibadah orang lain tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk beribadah kita harus hormat yang lain, cuman di Islam gak boleh ada kaidah jangan paksa Quran surah 2 ayat 256, paling kiri sebelah bawah la ikraha fiddin. antum gak boleh paksa orang lain ke agama. gak boleh, dosa antum kita tawarkan yang baik-baik tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zira toleransi. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum, wadiyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut? Alhamdulillah. Tidak ikut? Gak apa-apa. Gak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. sampai Ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu Kita saat beribadah kepada Allah Keyakinan pertama Yakin Islam yang paling benar Itu ibadah tertinggi kita Ibadah lisan Turun Quran surah 3 ayat 19 Paling kiri sebelah atas Inna dina Islam Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar Satu, dibenarkan oleh Quran Dijamin oleh undang-undang Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia Muslim ya, kalau dia Muslim, dia orang bodoh. Kenapa? Satu dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang Muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun nggak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar, Hindu mengatakan Hindu yang benar, itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah menyampaikan risalah mana diantara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar, sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang mesti mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum duntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik, lihat ayat ujungnya. Inna allaha munafikin wal fi Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahannam. Munafik disebut dulu, baru orang kafir. Neraka jahannam. Ya, maaf ya. Kalau urusan akidah, saya tegas saya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya kemudian terperosok dalam keburukan. Karena itu, kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita oh, keluar kalimat yang tidak bagus. tidak Kita doakan solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, Alhamdulillah. Tidak ikut, biarkan. Nah, itu yang terbaik. Jelas ya? Halo? Kenapa tegang begini?